Mainan mandi panda. Badannya kotor, haruslah digiran Saya Kiki, cepat mandi Temperatur airnya pas wow, wow. Cucilah rambut saya dengan shower ball. Ratur airnya pas Lah dengan handuk Wow. <laughs> Temperatur airnya, Pak oh, wow. wow. <laughs> Setelah mandi, perasaannya segar. Terima kasih. Badannya kotor. Haruslah dipirang. Saya gelinci. Cepat mandikan saya. Cucilah kaki saya dengan spon mandi. Wow. Perasaan segar setelah bersih. Saya pun membersihkan saya dengan shower bomb. mandikan kelinci dan gigi. Saya giki, cepat mandikan saya. Lap tubuhnya dengan handuk. Gosok perut dengan mandi. Peratur airnya pas oh, hmm. oh, panas Setelah mandi, perasaannya segar Terima kasih Mandikan kelinci dan kiki hmm. Saya kelinci Cepat mandikan saya. Sabunlah badan saya dengan showable. Buka hati di dalam bag. Duduklah dengan manis. <Sulis> Nah, Air dapat masuk ke mata. Oh, panas. <tos> Temperatur airnya pas. <tos> oh, panas. Ini. Temperatur airnya pas. <tos> Jangan bolak-balik sesuka hati di dalam bak.